Teman-teman, hari ini Rafa dan Bader akan naik kereta api. apa tuh apa tuh? Oh, deh? Gimana? Terima kasih untuk semua teman-teman yang sudah mengikuti perjalanan Rafka dan Zabir. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Kita lihat kegiatan raka dan Zabir lainnya See you